tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel youtube info pinjol terbaru maka fix ya itu adalah penipuan. Jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Ya hari ini kita pengen ngebahas tentang bagaimana cara mendapatkan pembayaran pokok saja tanpa harus membayar bunga. Ya karena gue yakin banget kalau hari ini banyak dari teman-teman subscriber kita itu memang benar-benar mau membayar, tapi hanya saja memang mungkin kemampuan untuk membayar hari ini yang masih cukup tergolong lemah. Dan tips ini gua beritahukan untuk kalian yang mau membayar secara pokok saja. Dan ini langsung rekaman telepon dari pihak aplikasi pinjol tersebut. Jadi nanti kalian bisa langsung menyimak bagaimana cara mereka menawarkan untuk pembayaran pokoknya saja. Oke, ini dia. Cek ya, Halo. Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sebelumnya ini betul dengan... Betul. Ya, oke. Baik. sebelumnya bapak ber... Benar. Iya, bapak berkenal mengenal ya? Gimana? Iya, berarti ini anda sebelumnya berkenal dengan? Benar, kenal. Iya, sebenarnya ada hubungan apa pak? Teman. Dia, Teman oh, saja pak. Jadi begini pak. Jadi kami dari Vintus pak, dari aplikasi pinjaman online pak. Jadi di sini pak, ini telah memiliki hutang ataupun telah memiliki tagihan di aplikasi kami pak. Dan di sini nomor Bapak ini uh, dicantumkan sebagai kontak daruratnya Maupun kontak tim Jadi kami menghubungi Anda Karena Tidak ada tanggapannya Pak Jadi kami hanya ingin menitipkan saja saja Pada Anda Teh. Jadi segera Anda sampaikan ke bar, Segera dibayarkan Kutangnya ataupun tagihannya Di aplikasi Vintus hmm. Ya ini sebelumnya Bapak cuma dekat atau teman main gitu Pak teman main soalnya banyak juga yang nelpon ke saya ini kan oke saya oh, bingung gitu. kenapa nomor saya terus ini yang diteleponin sama pinjol peninggungnya semua aplikasi itu deh atau, atau ada, beberapa aplikasi. ada beberapa aplikasi kemarin yang ini udah lama sih nggak ada udah ada satu mingguan nggak nelpon ya ini baru ada nelpon lagi nih dan juga Satu kemarin, oh gitu, kata konfirmasi lagi ke Anda. Pak. gimana dia nah, konfirmasi lagi dia, ke anda. dia orangnya itu udah pindah, udah gak di kota saya lagi. Dia oke, baik. Jadi yang perlu kami, uh, yang perlu Anda sampaikan seperti itu, Pak. Ya, di timur, ini sana akan kami bantu dengan dibayarkan pokoknya sahaja, ataupun dengan yang beliau cair gitu, dan yang... Saya ada saja, ataupun jika belum mampu, pelunasan bisa melakukan cicilan terlebih dahulu. Disampaikan seperti itu, karena ya. dia mau pelunasan gimana? Gimana Tri? Jadi, kalau misalkan ingin melakukan pelunasan, ya. itu akan kami bantu dengan promo, Pak. Jadi, yang promo pertama itu, jika beliau ingin melakukan pelunasan, itu yang pertama. Bisa dibayarkan pokoknya saja, dan yang kedua itu. Bisa dibayarkan sesuai yang beliau terima ataupun yang cairnya saja Seperti itu Oh gitu ya Oh iya dan dia ya, udah banyak juga yang nelpon nelfon pinjol ini Saya pun ya. saya bingung kok bisa nomor saya yang jadinya diteleponin gitu nah, ya. Dan yang ketiga ini jika beliau belum mampu untuk melakukan dia Bisa melakukan cicilan dahulu Oh boleh cicilan ya? Iya bisa itu kalau misalnya ini dari beneran dari plus kan dari Finplus Pak Ah kalau seandainya ya ini kita pengen kasih tahu dulu mas jadi nanti saya bisa cerita sama dia kalau saya jumpa saya bisa bantu mas oh, iya. kalau misalnya jadi, mas. kalau misalnya dia mau bayar cicilan gitu Mas terus uh, pembayarannya pakai kode virtual akun yang dari aplikasi enggak betul sekali dari aplikasi jadi jika ingin melakukan cicilan, itu konfirmasi terlebih dahulu ke saya pak. Jadi biar saya ubah melalui sistem. Bapak bayarnya melalui aplikasi. Nanti di aplikasi akan berubah, pak. Seperti itu. Bagaimana? harus konfirmasi. Iya. Bagaimana? saya mengkonfirmasi ke bapak itu nanti bagaimana? Gini aja, pak. Bapak di sini masih memiliki waktu, Pak. Biar kami hubungi melalui WhatsApp saja, Pak. Soalnya kan nomor kantor, Pak. ya Jadi tidak bisa ditelepon kembali. Oh begitu Iya Jadi kalau untuk cicilan itu Itu nyicil untuk pokoknya saja Pak ya Oh jadi bunganya dilunaskan gitu kan Jadi gini Pak Iya kan di sini misalkan Misalkan Pak ya Misalkan pokoknya 2 juta saja Iya itu pokok yang dia terima dua juta lah Misalkan ya Ya. Dan, terus misalkan Bapak ingin melakukan pembayaran ratus ribu ataupun satu juta Dan itu nanti kepotongan itu bukan tagihan Bapak Bukan bunga Bapak Tapi yang terpotong itu Pokok Bapak saja Jadi bunganya kata Bapak ini, Ya jadi Bapak ini melakukan cicilan Pokok saja Bunganya masih jalan terus? Enggak ya, Jadi sini Bapak akan kami bantu Untuk cicil pokok saja Jadi Bapak nggak usah mikir Bunga Oke Jadi misalnya Dia pinjamnya 2 juta ya mas ya Berarti nanti ya. Di aplikasi Hutangnya yang tertera 2 juta gitu ya Iya Terus untuk cicilan itu nominal minimal nominal cicilannya berapa kira-kira ya? Jadi soal tadian dia, Pak. Jadi misalkan di sini kan beliau itu 1.700 berarti 300.000, Pak. Berapa persen dari pokok, Pak? 300.000. Dari tadi satu, pokoknya berapa tadi? satu juta berapa? 1.800. Juta, juta 800 minimal dia cicil 300.000 ya. Ribu. Oke, oke, oke, oke. Iya. Iya, jadi, ya, jadi nanti akan diusulkan. Nanti akan kami hubungi Anda kembali saja, bes. Oke, oke, nanti jadi saya bisa ngejelasin ke dia begitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, selamat pagi, Pak. Oke, guys, ya, jadi itu udah cukup jelas. Yang pertama yang pengen gue ngasih tahu ke kalian itu, bahwasannya kalau ada aplikasi pinjol yang memberikan kesempatan pembayaran pokoknya saja, apa yang harus kalian perhatikan di situ? Yang pertama, kalian harus tetap membayar melalui kode virtual akun, jadi tidak mentransferkan ke rekening pribadi siapapun hari ini, termasuk di dalamnya tim penagihan itu sendiri jadi pada rekaman uh, via telepon tadi ini dari aplikasi finflux uh, De debt collection nya udah cukup baik ya bagus mereka menawarkan promo bahwasannya untuk uh, membayarkan sejumlah pokoknya saja nah kapan momen ini bisa terjadi dan kapan pula hal itu mereka tawarkan kepada si peminjam kalau itu sih hoki-hokian tergantung dari perusahaannya ya kan tapi yang jelas kalau seandainya kalian memang mau membayar uh, pokok, kalian harus bisa pastikan jumlahnya yang tertera di aplikasi kalian itu tagihannya itu harus sama dengan jumlah pinjaman pokok yang kalian pinjam di awal, ya. Karena beberapa waktu yang lalu banyak juga aplikasi-aplikasi pinjol ini debt collectionnya menawarkan sejumlah pembayaran pokok. Namun karena merasa mendapat kesempatan, ya si peminjam atau debitur hari ini yang ingin melakukan pembayaran Itu mereka malah hanya membayar bunganya saja Jadi untuk mewaspadai hal ini kembali terjadi Kalian harus bisa pastikan bahwasannya sejumlah tawaran tagihan pokok itu harus tertera dulu di aplikasi mereka Dan jangan mentransferkan uang itu tidak melalui kode virtual akun Harus memakai kode virtual akun Nah untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti ini Ya, pihak aplikasi pinjol harus mempertanyakan terlebih dahulu apakah Anda mengenal dengan yang bersangkutan. Ya, bolehkah kami menyampaikan beberapa pesan? Ya, walaupun sebenarnya ini bukan urusan dari teman-teman kita yang tidak tahu menahu dari awal bahwasannya kita melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi-aplikasi mereka. Jadi, sudah cukup jelas, ya, dari rekaman via telepon tadi bahwasannya aplikasi pinjol uh, menawarkan, ya, untuk membayarkan sejumlah tagihan pokok. Jadi untuk yang mendapat kesempatan itu, ayo segera ya kita kumpulkan uang. Karena gua yakin ya, bahwasannya subscriber-subscriber kita hari ini adalah memang orang-orang yang baik. Orang-orang yang memang mau melunasi semua hutang-hutang di aplikasi pinjol. Oke, jadi mungkin itu yang bisa sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.